Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas Kondisi jamaah umroh pasca pandemi Terkhusus jamaah yang berasal dari Palembang Tapi sebelum kita lanjut Jadi ya biasa ya Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan seluruh penonton Mang Dayat Selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu taala. Dan tercapai segala hajat, Wong Palembang ada di pangku saread dijunjung. Mangdaeng salam, Palembang kota kita terkenal sungi musiyo. Kali ini Mang Dayat lagi sanjo ke tempat guru Mang Dayat. Nah, tuan guru Habib Gasim Alkaf. Jadi beliau ini di sini uh, di daerah Kuto ini ada toko. Tanim Im namanya, nah tempat beliau <laughs> Jadi beliau ini baru balik dari uh, bawa jamaah Palembang Umroh Habib ya Jadi uh, kemarin waktu Habib bawa jamaah dari Palembang itu, Cak mana suasana di sana Habib? Ya, Suasana di uh, Harmen Makkah Madinah hmm? sekarang ini, udah luar biasa hmm. nah, Bahkan boleh dikatakan sudah ada masalah lagi Tak kati lagi cerita pandemi, dak katik lagi cerita masker Mereka oh. sudah bebas, nah, sudah bebas Bahkan ada jaminan yang cukup bagus ya eh, bagi jamaah itu mm. Wabil khusus eh, yang kepengen masuk raudoh. Kalau dulu mm. kan kita agak repot, jaminin jamaah ini pacar tak masuk rawdoh, pacar tak masuk rawdoh Apalagi bagi mereka yang mungkin fisiknya sudah lemah kan mm -hmm. Untuk rami-rami nunggu untuk masuk raudoh. Tapi alhamdulillah sekarang eh, sudah ada sistem yang memang kita nunggu, tapi tidak ada rebut-rebutan oh. nah, Alhamdulillah Bahkan jaminan untuk semua jamaah bisa masuk mm -hmm. Nah ini satu hal yang alhamdulillah Perubahan dari masa pandemi itu Iya, ada perubahan, ya, ada perubahan yang bagus Ada perubahan yang Kalau dulu kan desak-desakan siapa yang kuat itu yang berhasil ya, nah, iya, iya, iya, iya, nah, iya. Tapi sekarang subhanallah Semuanya bisa terkendali Bisa masuk ke raudah tersebut Dengan nyaman lah istilahnya Walaupun cuma dikasih waktu 15-20 menit satu kelompok itu, tapi yang setidak-tidaknya kita masuk dalam keadaan nyaman mm. Kalau kucing itu makan, memang sedihnya makannya nih Iya Iya, iya Bukannya, bukannya dia ngambil di bujuk meja 15-an ini cukup lah semuanya oh, Masya Allah, -a -a luar biasa Sholat kita cukup, doa kita cukup Tapi ada satu hal ya. Jadi, iya. jadi di satu sisi di Haromen itu baik Mekah maupun Madinah sudah bebas Masya Allah hmm. Dan ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri Kemarin kita bingung Ya Allah kapan lagi pacar ziarah ke Rasulullah yo, yo. Ya Allah kapan lagi pacar tawaf ya? <laughs> ya Tapi Subhanallah sudah dijawab sama Allah Ka'abah pun sekarang sudah boleh untuk dicium oleh siapapun yang datang hmm. Kemudian eh, dihijir Ismail sudah boleh kita untuk salat di dalamnya, asal galak nunggu lah macam itu ya iya, Asal sabar galak nunggu Kecuali mungkin untuk nyium hajar aswad itu sesuatu yang agak sulit sekali Masih, masih uh, Bahkan iya, anak, uh, kita dengan jamaah kita wabil khusus yang ibu-ibu Jadi -ibu, ya, tidak kita anjurkan untuk mencium hajar aswad Walaupun itu yang dilakukan oleh Rasulullah mm -hmm. Sunnah Rasulullah, tapi itu mudorot Mudorot bagi kita, bahkan yang paling mudorot itu untuk ibu-ibu Nah konyol mm -hmm. anak, boleh katakan anak larang Hmm. ana larang mereka untuk uh, mencium hajar aswad kalau memang memang benar-benar merasa dirinya mampu bismillah iya, yeah, iya. diri. Bisa, tapi kalau untuk perempuan itu. tetap tidak tidak diizinkan iya. walaupun dia gagal, walaupun dia mampu tetap kita tidak izinkan kenapa yeah. dia harus uh, menjatuhkan harga dirinya disesek oleh laki-laki iya, yang bener, kita tidak kenal yang mereka ya dengan cara yang tidak terlalu hmm. sopan net, untuk hmm. berusaha mencium hajar aswadnya Nah, jadi ada satu hal tapi, Mang Dayat, iya. satu hal yang benar-benar mesti kita perhatikan dalam keberangkatan umroh. Mm -hmm. Kadang-kadang, anak perhatikan banyak itu dari travel-travel uh, jamaahnya ini tidak ada masalah, masalah sholat. Nak semayang jadi, tidak jadi. Nak sholat mm -hmm. jadi, tidak jadi. Tapi Alhamdulillah, kalau mereka yang berangkat dengan kita, dan insyaallah mudah-mudahan keberangkatan yang... Kedepannya ini tanggal 7 Desember. Oh ini hampir banget lagi? Insya Allah, tanggal, tanggal 7 Desember, 7 Desember. Oh, nah tapi, deket, eh, tapi cuma tinggal 6 seat ini. No. <laughs> yang di 7 Desember ini cuma tinggal 6 seat. Ini sekarang uh. Oktober, November. masih 2 bulan padahal. Jatuhnya nggak nyampe, jatuhnya nggak nyampe, karena di awal. kan kita di Oktober ini udah hampir pertengahan lewat mm, ya. Mm, mm, nah, nah, jadi... Nah, macam-macam yang nak melok tinggal 6. <laughs> tinggal 6, Insya Allah. Kalau yang nak melok bisa langsung datang ke... Tan'im ya, BP Ke sini. Hubungi Mang Dayat, nah, <laughs> Jadi, jadi, Eda, jadi. Ke boleh, tapi <laughs> paling lemak mungkin hubungi Mang Dayat. <laughs> karena Mang Dayat ini main hari milik umat. <laughs> ya, Masya Allah. Milik masyarakat Palembang. Info-info yang up to date tentang Palembang, buka channel Mang Dayat. <laughs> jadi <laughs> ada satu hal, Mang Dayat, yang mesti kita perhatikan. Kita ini kan ngajak jemaah nih untuk umroh. <laughs> untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau yang dikejarnya itu cuma umroh, terlalu kecil. Hmm. yang dikejar itu apa? minta eh, keridoannya Allah mendapatkan umroh yang makbulah untuk dapat umroh yang makbulah ziaroh yang makbulah itu tentu ada cara hmm. setiap eh, kita yang kepengen lulus dalam satu tes kita mesti mampu untuk menjawab pertanyaan hmm. nah, kalau kita mampu jawab pertanyaan barulah kita bisa lulus benar, benar. siapapun itu mah itu pun kalau kita kepengen dapat makbulah dalam umroh hmm. kita mesti kaidah-kaidah umrohnya itu mesti kita pelajari Manasik Umroh itu betul-betul kita perhatikan. Dan jangan alhamdulillah pegi, pegi, baik. Jangan pergi bagi baik. <laughs> dan alhamdulillah berangkat bersama kita Habib Ghazim dan Ustaz Ali Karroth. Ya. Kita selalu mendampingi jamaah tersebut hmm. di dalam sisi ibadahnya kaifiyah-kaifiyah, kai manasik semua semua kita selalu tuntun. Ya. Jangan sampai jangan sampai jamaah kita satu pun yang meninggalkan sholat. Hmm -hmm. karena sholat lebih utama dari Umroh. Mereka mengejar umroh, tapi mereka tidak peduli masalah sholat. Mereka tidak diajarkan bagaimana cara sholat jamak takdim, jamak takhir. Mereka tidak di, diajarkan bagaimana kita bisa diizinkan untuk untuk gosor mempersingkat sholat tersebut. Mereka tidak diajarkan bagaimana sholat eh, menghormati waktu. Artinya apa? Artinya sholat itu nggak ada alasan pakaian kotor atau begini atau begitu. Kita belum nyampe. Kita ada di pesawat atau bagaimana? Tidak ada istilah. Uh, untuk meninggalkan sholat hmm, hmm, hmm. dan semuanya itu ada aturan, ada kaifiah, ada cara yang diajarkan. Uh, hmm. Jadi kita perhatikan nih banyak jamaah nih nggak nggak enggak enggak masalah sholat. Yang penting dia nyaman, hotelnya bagus, <tuh> uh, pulang pergi sehat, <tuh> selamat. Dia nggak pikirin dia dapat umroh makbulah atau atau tidak hmm, iya. nah, jadi kita mengajarkan ibadah kemudian hmm. di setiap tempat di setiap saat di setiap waktu kita memberikan nasihat jangan cuma sekedar umroh sayang jauh jauhigo jauh terlalu jauh nih bondong-bondong pingin pergi ke uh, apa namanya raudoh uh. oh nunggu siap berjam-jam untuk masuk ke dalam raudoh tapi sampai di Palembang hmm. di sini ada raudoh raudoh min riyadil jannah mereka nggak nih. Apa Tidak. itu? Beb? Ah, sama pertanyaan seperti sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan idamaror hmm. tubire adill jannah farta'u. Kalau kamu jumpa dengan taman syurga, kamu berhenti. Sahabat nanya apa itu ya Rasulullah? Kilaw jannah ya Rasulullah? Apa itu taman syurga ya Rasulullah? Taman syurga kata Rasulullah kila majlis ta'lim atau majlis dzikir, majlis ilmu dan majlis dzikir. Maka di setiap kesempatan kita adakan di sana eh, uh, eh, majelis ilmu dan majelis dikir tersebut dan sampai pulang pun kita ajak kita kan punya majelis iya. anda punya majelis mm. Habib Ali Karor punya majelis mm. ayo kita pergi ke majelis Benar. buktikan bahwa anda memang cinta dengan Raudho sampai di Palembang pun anda hadir di Rawuto ini jadi pergi umroh balik ada perubahan ada perubahan <laughs> jangan nakwa gas tuh iya, betul nah balik-balik ke di sana habib selain uh, Artinya kan setelah pandemi ini, sekarang diatur, malah enak. Ah, ya hmm. kan? Kemudian yang pembatasan-pembatasan di Ka'bah segala, masih ada itu? Tidak ya, kasih lagi. Kata lagi, bebas-bebasnya Bebas. -bebasnya bebas. Jadi kita bisa lihat secara online sekarang di live hmm. di Makkah Madinah itu, semua bebas. Tidak hmm. ada batasan sama sekali. Yang katanya Tidak dulu ada pakai Tidak ada kewajiban aplikasi. masker. Aplikasi yang masih ada. Makanya, nah, aplikasi makanya, makanya anak eh, tadi ngomong bahwasannya ketika kita Aplikasi cuma berlaku sekarang untuk di Raudo, yang lain-lain bebas. Lain-lain oh. bebas. Ya, ya, cuma ya, berlaku ya. di di Raudo. Uh, uh, Jadi memang uh. itu di, sudah diurus oleh muasasa, kita nggak repot lagi. Uh, uh, uh. Jadi memang sudah diurus oleh muasasa. Jadi kita datang dengan bawa jadwal, bawa kita jadwalnya masuk dari jam sekian. Sampai jam sekian. Datang kita ke petugas, memang kita nunggu, tapi nyaman nunggunya kan duduk walaupun oh, mungkin makan waktu sampai jam satu jam di aplikasi itu lebih ditentuin jadi ha. lebih pacak nunggu di hotel itu di makanya anak ngomong lebih nyaman hmm. jadi dan semua jemaah yang tua yang muda yang iyo. saro berjalan masuk masuk loh <laughs> hikmah pandeminya tuh ya? ada hikmanya, <laughs> uh, uh. kalau dulu kan yang gak agape pacak masuk iyo. kan uh, uh. subhanallah tapi ramai gak keadaannya iya karena diatur jadi kita gak ada terlalu semliwut nih eh. uji polom oh, lembang ada wut gino Raud <laughs> <Ayu. laughs> gini Kena diatur tuh Mungkin kalau prediksi anak yang masuk tuh sekitar Satu kelompok tuh sekitar 150 uang Jadi tidak ada hmm. terlalu padat Kecuali mereka yang memang nak sholat di depan Di depan apa namanya itu Lingkaran Raudah tuh betul hmm. ya, Tapi kalau memang mereka Raudah yang dikatakan Rasulullah Bahwa antara mimbarku dan rumahku hmm. Artinya di wilayah itu Semuanya Raudah Dimanapun kita sholat Berarti kita sholat di di hmm. nah, Jadi subhanallah kita bisa sholat dengan nyaman, dengan tertib, bisa berdoa. Ya sampai waktunya kita disuruh keluar keluar, hmm. keluar dari situ langsung ziarah ke Rasulullah dan nempel betul ke dinding pembatas dari eh, makomnya Rasul. Hmm. Nah, jadi subhanallah kalau untuk itu sudah nyaman nih. Hmm. Bahkan ada ada edaran kan bahwa mereka tidak meminta apapun vaksin apapun. Vaksin uh, perjalanan dari pa, Palembang ke sana. Tidak ditanya atau ya. apa yang ditanya? Anak, kita tidak tahu ya. Eh. Yang jelas kalau di kini kita wajibkan mereka pakai vaksin 1, 2, 3, dan booster. Mm. Tapi sampai di sana, ya kita kirimkan. Tapi tidak ada pemeriksaan sama sekali. Mm. Dan Alhamdulillah bandara kita pun sekarang agak lumayan nyaman. nih mm. eh, tidak ada, Mereka juga tidak ada pemeriksaan gitu kan. Jadi keberangkatan sekarang sudah sangat mudah. Cuma mungkin, mm. ada mungkin eh, imbas dari pandemi ini. Uh, ongkos perjalanan agak, agak tinggi, agak tinggi. Yeah. Yeah. Yeah. tapi selalunya insya Allah emang Dayat Kalau umroh sama kita, kita kepengen uh, jangan mahal nian, tapi jangan murah nian. Mm -hmm. Kualitasnya jelek, <laughs> kalau muranian kualitas jelek. Yeah. Yeah. Mm. Jadi bukan cuma jemaah, membing juga <laughs> lego. <laughs> Jadi, Allah, mungkin dalam mm. waktu dekat, mungkin uh, 4 atau lima bulan ke depan bagi yang berangkat umroh. Jadi, berangkat ikut kita 12 eh, tanggal 7 Desember. Nah, kalau andainya udah belum kebagian di 7 Desember, ikut kita di eh, bulan eh, Februari. Februari, Desember. Kira-kira tanggal Februari. 20. Eh, ini lebih istimewa. Bintang 5, kemudian lagi 12 hari. Oh, berarti... Landing iya, Madinah. Langsung Madinah. Nah, oh, itu luar biasa itu. Jarang-jarang dapat itu. iya <laughs> iya. <laughs> Jadi ada jadwal Desember, tapi tinggal 6 seat Nah, kalau memang uh, tidak dapat di Desember, bisa ikut di Februari ya, dengan Jadi kaget tetap Habib Ghassim al dengan Habib Ali Karor Al-Hadad <laughs> Jadi berangkat benar-benar didampingi oleh Ustadz yeah. Dan Ustadz selalu mendampingi dalam ibadah <laughs> nah, Jadi bukan didampingi oleh Tour Leader Iya <laughs> nah. benar-benar Oke, okay. jadi mang cek bicek, Uh, alhamdulillah berarti uh, Mang Dayat penasaran cuman itu cak mano keadaan dari tanah suci sekarang pasca dan sebelum pandemi dan ternyata alhamdulillah jamaah jamaah kita gitu, Palembang sekarang nyaman lah di sana sudah lemah sudah sudah nyaman uh, tidak kati perubahan berarti ya dari yang dulu dulu malah lebih baik bagus lebih baik cak oh, nah, itu kalau ada rejeki rejeki nak umroh Jaturi bisa langsung datang ke tanim atau ya, DM Mang Dayat juga bisa Insya <laughs> Allah Rezekinya lancar, kalau ada niat. <guruh> Balik umroh, biasanya rezekinya tambah lancar. Uh. Umrohnya tambah baik. Ya, amin. Itu tando umroh yang makbulah. <guruh> ziaroh yang makbulah. Pelangnya bakal tambah baik. Rezekinya bakal tambah murah. Insya Allah. <guruh> amin. Nah, Bang Cebiche, itulah obrolan Bang Dayat bersama Habib Gashim. Mudah-mudahan obrolan kami ini bisa menjadi manfaat dan menambah kasanah pengetahuan kita. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi atau video, kami memohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.